Baiklah persahabat dari dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, Bang Min akan menginfokan kembali untuk kita semua para fans bahwa jangan sampai lupa, jangan sampai terlewatkan untuk menyaksikan pasangan kapal terkuyuh Lesti dan Bilar yang akan tampil malam ini persahabat ya di acara Indosiar Siar ya, di acara One Man Show bareng Mas Tukul Arwana. Ini luar biasa persahabat ya. Tentunya menyambut pernikahan Leslie dan Milar Akan diundang spesial di acara yang tentunya acara pertama kali mereka dipertemukan Luar biasa ini kejutan buat kita semua para fans ya Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia langsung Dari idola kesayangan kita Info ini juga kita dapatkan langsung resmi dari Indosiar Ada kalimat caption yang dituliskan Baru dan fresh Pasangan yang paling cute, Lesti Kejora dan Rizky Bilar Akan datang ke tempat pertama kali mereka bertemu setelah bertunangan Kira-kira bagaimana ya reaksi Mas Tukul Arwana yang telah mempertemukan mereka? Saksikan bersahabat ya Tentunya acara One Man Show jam 22.30 waktu Indonesia Barat Hanya di Indosiar dan Video.com Kita dukung, kita tentunya harus wajib menonton acara ini, ini adalah spesial Lesti dan Bilar para sahabat ya mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan yang sangat bahagia dari idola kita berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah momen spesial ini adalah momen ketika semalam taping acara OMS para sahabat ya luar biasa cute banget nih pasangan Lesti dan Bilar sama-sama memakai baju couple yang warna sama para sahabat ya luar biasa kita doakan selalu. Mudah-mudahan mereka diberikan kebahagiaan. Apalagi terlihat sangat gembira sekali. Bersabat ya, terlihat dari raut wajah mereka. Lesti maupun Rizky bila sama-sama tentunya tersenyum bahagia. Mudah-mudahan dilancarkan untuk acara akad resepsi pernikahan mereka. Amin ya Robbal 'alamin. Dan selanjutnya juga bersabat ya, kita juga tentunya mendapatkan info dari Bang Ari lewat ya, ya untuk... Mengingatkan kembali bahwa malam ini akan ada Lesti dan Rizky Bilar di acara Tukul Arwana One Man Show spesial Leslar, Pak Sahabat ya. Tentunya kita harus support, harus dukung, dan harus doakan untuk Lesti dan Bilar. Ini berikutnya persahabat kita lihat ada sebuah momen spesial banget nih Tentunya ini adalah momen Dedek Lesti bersama Mama Ella ya Luar biasa pastinya Bahkan ada kejutan sulap lagi yang diberikan Aduh makin penasaran dan makin gak sabar Tentunya mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar baik persahabat ya Dalam acara tersebut kita lihat juga persahabat yang marah tentunya ini momen spesial cute juga yang tertangkap dan terekam kamera persahabat yang luar biasa. Sikap dedek Lesti tentunya membuat kita semakin salut dan bangga setiap ketemu seseorang tentunya Lesti Kejora menunjukkan sopan santun persahabat yang luar biasa. Ini adalah contoh baik inspirasi untuk kita semua, para fans yang mendelegasi adalah orang yang sangat baik. Mudah-mudahan mereka tentunya diberikan kebahagiaan, dan kita mudah-mudahan mendapatkan kabar terbaru dari les dan bilar hari ini. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mungkin ini informasi dan kabar terbaru di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menuncukan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.